Semoga kau percaya Soalnya kini tuan satu kita yang berbeda Sasuk jelaskan tapi nona tutup mata Berakhir sudah ini begini sel pasrah right. Subanyak masalah datang silih berganti Semoga kali ini lewati, tipik janji su paling sayang jadi amin sampai nanti Sapu hati Sumen terjadi siap siapa lagi Sapu hari sum kena kau bahagia lagi Dari pagi sampai pagi ingat kau lari Bisa pikiran, namun juga mimpi Jangan berani kau sudahi sama sesamati Orang banyak yang melarang dari kawan sampai keluarga juga bilang percuma bertahan kau jangan harus Mending mencari yang lain percuma sakau saya namun nanti tidak bisa tipu sayang rasa cari lain takut beda lagi bagaimana yang mengerti nolak mungkin yang lain tidak bisa buka hati tak segampang itu boleh kau coba saya yakin rencananya besar dia pertemukan ini soal hati yang mana juga diciptakan kenapa takut lanjut di persimpangan jalan bilang pada tuan saya kau sebenarnya one Sesayang korona, Semoga kita kan, kan mampu Jalani semua Juru terlalu kemana Bilang pada Tuhan